ya, dapet, bisa, dapet, mau Allah, om, Kamu apa? Kamu apa? Coba. Hei, kamu apa? Kamu apa? Hei, kamu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 Hari selalu ada hadirmu Suka dan duka sudah kita jalani Tapi waktu berkata kita harus berpisah wow. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya Terima sahabat Kerana kau sahabat apa Allah, itu adalah kelahan yang terdapat Dia tidak suaranya, kita dua yang curai Kita pulang terdapat, mahu tak ngantuk mamak itu Kita dua di mana, dia bersolat tangguh Tidak apa Allah kelahan yang terdapat Kalau ikut juga saya tahu, kenapa nama ikut sebagai ketua usim, ragal, ketua kunti yang berlaku Usaklah dapetasi Iko. Ya, aku jadi dalam maksu. Kalau kita berdua dengan kedua pet, Cukup, yang akan bertolak-tolak. Saya akan bertahun-tolak. Tak apa, Zah. Aku sengaja mengetukkan nama saya. Kerana nama saya sangat mudah. Saya akan bertahun-tahun. Kalau saya tahu nama saya, saya akan bertahun Ini Tak sudah Saya akan bertahun-tahun. Terima ya. kasih dah balik. Ya. ya. Terima kasih, sahabat sangat menjalani kehidupan yang baru. jangan pernah lupakan aku. Oh, terima kasih sahabat karena kau sahabat terbaik. ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. simpan aku dalam hati. jangan pernah lupakan aku. ku ingin Kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi oh, oh, oh Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik Ku ingin kita akan bertemu, di suatu hari nanti Sehat selalu, sampai kita akan bertemu